Sip, cinta yang tak sampai berpisah di ujung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Yang kau cinta, ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah? Ignoran. Apakah ini suatu pertanda Engkau dan aku akan dipisahkan Tak pernah engkau bayangkan nasib cinta yang tak sampai Berpisah di ujung jalan Oh. dengan satu rasa dalam satu cinta sewaktu kita bersama dulu hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita Oleh masa dan suasana tak dipinta Namun percayalah tidak pun Kasihku kepadamu suruh dan berubah Pasti suatu masa kan bersama lagi Engkau dan aku pasti juari mati cinta yang istimewa walaupun tak pasti bila kemasannya akan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta. Namun percayalah tidak sedikitpun kasihku kepadamu suruh dan berubah pasti suatu Kan bersama lagi Engkau dan aku pasti Juga nikmati Cinta yang istimewa Walau ku tak pasti Bila kemasannya Kau dan aku Kembalikan keindahan dulu, dengan satu rasa dalam satu cinta. Sewaktu kita bersama dulu, ku semati dalam hati hingga... Akan bertemu. diriku suatu keterangan, akhirnya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia.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 Sali perpisahan ini, janganlah kau sesali, janganlah kau tangisi. Aku pergi untuk kembali lagi. Hapuslah air mataku, hapus buka hati Nantikan aku di batas kota ini Janganlah kau bersedih Janganlah kau tak Aku pergi untuk kembali lagi Hapuslah air mataku Hapus luka hatimu Aku dibatas kota ini. Nantikan, aku dibatas kota ini. lagi bumi yang manakah yang tak pernah basah bila hujan mencurah sudah curah.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 Kau jajuh, cinta jangan kau air mata Meskipun hatimu berjuta rasa kecewa Sayang kepadaku, lebih rambut. betul namun tidak dapat dinginkan hatiku yang engkau hangatkan siapakah aku ini Menjadi permajani Seperti mana Yang tertulis Dalam novel Cinta Juga Mustahil bagiku Menggapai Bintang di Langit Siapalah diriku Hanya semua itu sungguh aku jadah mampu selaku juga karena jatuh cinta insan sepertimu sebelum bercerai. Cerminkan diriku Seperti dirai kasih Aku juga Demi mengintaimu Dinginnya angin Malam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 Terjadi dalam hidupku ketika ku memerlukan kasihmu Lambang se selatan menjeru kenangan sedu Berderai air mata pilku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 Ku rasakan Selain dari cintaku Padamu Tiada yang dapat bisa Ku bayangkan Wah, Selain dari cintaku Padamu Mengapa Perpisahan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 Selain dari cintaku padamu Tiada yang dapat bisa ku bayangkan Selain dari cintaku padamu Mengapa perpisahan di dalam hidupku ketika ku memerlukan kasihmu Lambang tasik selatan menjeru kenangan sedu berderai air mata pilku Terluka, aku pun tersiksa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah begitu tinggi. in love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 Kalau pacar menjelang, dan aku pun kesana membawa cinta sebesar dunia. Tapi tak kuasa Untuk menyatakannya Bersamamu Kita dibalut Asmara Kesunyian ini Terlalu indah Tanpa dirimu Ada di Kau tahu Ternyata cintaku Kepada dia